Benarkah Lesti dan Rizky Bilar diweekend kali ini liburan ke Cianjur, desa dan tempat kelahiran Lesti Kejora? Hal itu dibagikan oleh Casunda yang membagikan momen di mana ayah Kejora, ayah Lesti, menemani sang putri bernyanyi, ya terlihat ayah Kejora menikmati suara merdu putrinya tersebut. Apalagi sebelumnya kita juga melihat ayah Kejora membagikan di Instagram story-nya momen jambu akhirnya yang lagi merah merona. Hal tersebut tentunya isyarat agar sang putri mengunjunginya. Benarkah? Lesti dan Rizky will di weekend kali ini. Unekam. Ya keci anjur selatan hal yang cukup membuat kita bahagia melihat kekompakan kebersamaan antara ayah dan putri tersebut yang membuat semuanya menjadi senang dan demen dan hal tersebut tentunya mencuri perhatian para lesla lover semuanya yuk perhatikan ini dia guys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 Kabar dari kami jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.